Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yaitu membenahi kesalahan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kalau kalian lihat itu kita akan mempelajari pengenalan huruf kapital, di letak huruf kapital dan imbuhan yang yang tepat itu seperti apa. Nah, Nah, di situ ada teks Kalau kalian lihat Di teksnya itu Suku Baduy Nah, S-nya itu dia sudah betul Karena dia Di awal kalimat Nah, itu harus menggunakan huruf kapital Nah, sedangkan Baduy di situ Dia menggunakan huruf B-nya itu B-nya itu kecil, nah itu salah Seharusnya di disitu dianya B-nya itu besar Nah, kenapa dia besar? Karena dia itu nama suku, nama orang, nama provinsi, nama daerah itu harus menggunakan pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital ya. Nah kita lanjut lagi di situ. Kalau kalian lihat lagi, nah di situ ada kata HP dan TV. Nah seorang kalau disingkat berarti misalnya itu namanya tadi uh, sindia Nirmala Putri misalnya kan, berarti kan? yang di depannya sindia misalnya pakai c ya Sindia Nirmala Putri berarti cnp nah berarti dia harus menggunakan huruf kapital disitu kalau uh, disingkat namanya cnp nah itu kalau nama orang tapi kalau nah, kalau kalian lihat lagi disitu ada imbuhan kemana nah kalau kita menunjukkan uh, suatu tempat nah ini kan berarti dia mau pergi nih kemana nah itu kita harus uh, imbuhannya itu harus dipisah Nah contohnya itu seperti kemana KE spasi mana Nah itu sudah betul Harus dipisah Nah kalau setelah titik itu juga harus menggunakan Huruf kapital ya Ibu rasa kalian itu sudah paham ya Kalau setelah titik itu harus menggunakan huruf kapital Nah kalau dalam huruf kapital Itu pasti udah tahu lah ya Huruf pertama di awal, di awal kalimat Itu harus ditulis dengan huruf kapital nah selanjutnya itu huruf pertama kalimat awal dalam tanda petik itu juga harus menggunakan huruf kapital nah contohnya itu misalnya kan kalau kalian lihat kalau kalian lihat itu biasa di teks itu kan ada kayak tanda petik dua nah setelah tanda petik dua itu dia e, pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital misalnya A aku misalnya kan di dalam tanda petik itu berarti A nya itu harus besar Nah setelahnya K dengan U nya itu huruf kecil Nah selanjutnya huruf pertama nama orang ditulis dengan huruf kapital Nah contohnya tadi Sindia Nirmala Putri Berarti C nya itu harus besar N nya itu harus besar nah, Dalam menulis nama T nya itu harus besar Nah selanjutnya itu hurufnya kecil Nah selanjutnya huruf pertama nama agama kitab suci, Tuhan dan kata gantinya ditulis dalam huruf kapital. Nah, itu kalian sudah tahu lah ya contoh-contohnya. Nah, selanjutnya. Kalau nama agama kan contohnya Kristen kah? kah, Islam kah? Nah, berarti kan eh, pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, sedangkan kalau... Eh, dan kata ganti ditulis dengan huruf kapital Nah kata ganti itu kan contoh Hambanya nah, Berarti kan hanya itu dia Hambamu Nah berarti itu juga Hambamu rahmatnya Nah berarti kan uh, disitu Yang pertamanya itu dia Misalnya hambamu Nah berarti uh, dalam kata Di depannya itu dia harus menggunakan huruf kapital Nah, selanjutnya Huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa itu juga harus menggunakan huruf kapital Huruf pertama nama geografi ditulis juga huruf kapital Dan sebagainya masih banyak lah ya Kalau uh, kita pelajari huruf uh, kapital ya